Asal-usul Kota Kudus Sejarah Kota Kudus tidak terlepas dari Sunan Kudus Karena keahlian dan ilmunya, maka Sunan Kudus diberi tugas memimpin para jamaah haji Beliau mendapat gelar Amir Haji Yang artinya orang yang menguasai urusan para jamaah haji Beliau pernah menetap di Baitul Maqdis untuk belajar agama Islam Ketika itu, di sana sedang berjangkit wabah penyakit, sehingga banyak orang yang meninggal. Berkat usaha Jafar Sodik, wabah tersebut dapat diatasi. Tas jasa-jasanya, maka Amir di Palestina memberikan hadiah berupa ijazah wilayah. yaitu pemberian wewenang menguasai suatu daerah di Palestina Pemberian wewenang tersebut tertulis pada batu yang ditulis dengan huruf Arab kuno dan sekarang masih utuh terdapat di atas mihrab masjid Menara Kudus Peran Sunan Kudus Sunan Kudus memohon kepada Amir Palestina yang juga sebagai gurunya Untuk memindahkan Wawonang, wilayah tersebut, ke Pulau Jawa Permohonan tersebut dapat disetujui dan Jafar Sodik pulang ke Jawa Setelah pulang, Jafar Sodik mendirikan masjid di daerah Kudus pada tahun 1956 H atau 1548 M Semula diberi nama Al-Manar atau Masjid Al-Aqsa Meniru nama masjid di Yerusalem yang bernama Masjidil Aqsa, kota Yerusalem juga disebut Baitul Maqdis atau Al-Quds. Dari kata Alkuds tersebut kemudian lahir kata Kudus yang kemudian digunakan untuk nama kota Kudus sekarang.